Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita akan lanjutkan Syarah kitab Ihya Ulumuddin Masih di bab yang Ketujuh ini Terkait dengan Akal, kemuliaan akal Hakikat akal dan bahagian-bahagian dari akal Serupalah menurut asal bahasanya nama akal itu diperuntukkan kepada gariza itu. Begitu juga menurut pemakainya. Dan sesungguhnya ditujukan kepada ilmu pengetahuan adalah dari segi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hasil gariza, sebagaimana sesuatu itu dikenal dengan hasilnya. Maka dikatakanlah ilmu itu ialah takut kepada Tuhan. Orang yang berilmu, alim ulama adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka takut adalah buah dari ilmu. Lalu akal adalah sebagian perkataan dipinjam, dipergunakan bagi lain dari farisah itu. Maka orang yang berilmu, ciri-cirinya adalah Inna ma yakshallah min aibadihil ulama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah buah dari ilmu. Ya, buah dari belajarnya sebagai seorang yang banyak mengetahui tentang ilmu Maka dia banyak takut kepada Allah Ta'ala Tetapi maksud di sini tidaklah membahas bahasa Yang dimaksudkan ialah bahwa bahagian empat itu ada Dan nama akal itu ditunjukkan kepada semuanya Dan tak adalah perbedaan pendapat tentang adanya semuanya Kecuali mengenai bahagian yang pertama yaitu gharizah yang benar adalah adanya gariza itu bahkan dialah yang pokok semua ilmu pengetahuan itu seolah olah terkandung dalam gariza itu menurut fitrah. Tetapi berlahir ke alam nyata apabila telah berlaku sebab yang melahirkannya ke alam wujud sehingga seakan-akan semua ilmu pengetahuan itu tidaklah merupakan sesuatu yang datang kepadanya dari luar dan seakan-akan ilmu itu adalah nyata yang tersembunyi pada fitrah maka lahir kemudian ke alam nyata. Contohnya adalah seperti air di dalam bumi, lahir dengan dikorek sumur, berkumpul dan dapat diperbedakan dengan panca indera. Tidaklah dengan didatangkan benda baru ke dalam bumi tadi. Begitu juga minyak pada kelapa dan air mawar pada bunga mawar. Karena itu berfirman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمْ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ dan ketika Tuhan kamu menjadikan turunan anak Adam dari punggungnya Dan Tuhan mengambil kesaksian dari mereka Katanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya Surah Al-Arab 172 Maka yang dimaksud dengan itu ialah pengakuan jiwa mereka Tidak pengakuan lidah Jadi, Surah Al-Arab 172 itu Itu pengakuan jiwa ya Bukan pengakuan lisan Ya, jiwa mereka itu bersaksi bahwa Benar Allah itu Tuhan mereka Dalam pengakuan lidah Manusia itu terbagi menurut lidah dan orangnya Kepada yang mengaku dan yang mengkir Maka berfirman Allah Ta'ala Dan kalau mereka tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka Sudah tentu mereka akan jawab Allah Az-Zuhruf ayat 7 jika diperhatikan keadaan mereka, maka akan naik saksilah jiwa dan batin mereka dengan demikian. Sebagai fitrah kejadian yang dijadikan Allah akan manusia dengan demikian. Artinya seluruh anak Adam itu dijadikan menurut fitrahnya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan segala sesuatu itu diketahuinya menurut fitrahnya. yakni fitrah itu sebagai yang menjamin karena dekat persediaannya untuk mengetahui itu. Kemudian tak adalah iman itu dipusatkan pada jiwa menurut fitrah Maka manusia itu terbagi kepada dua Yaitu orang berpaling dari Tuhan lalu lupa Yaitu orang-orang ingkar dan orang yang lambat melintas di hatinya Tapi teringat kemudian Maka orang kedua itu adalah seperti orang yang punya ijazah, Tapi lupa di mana meletakkannya Kemudian dia teringat Maka Allah berfirman Semoga-moga mereka itu teringat Al-Baqarah 221 wala ulul albab dan seperti itulah orang-orang berakal surah 39. Wadzkuru nikmatallahi 'alaikum wamisaqahu allazi wasaqakum di. Dan kenangkanlah kurnia Tuhan kepada kamu dan ingatlah janji yang telah kamu ikat dengan dia. Al-Maidah ayat 7. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal Dan sungguh Al-Qur'an telah bermudah untuk diingat. Tapi adakah orang yang mengambil pelajaran Al-Qamar ayat 17 Menamakan yang semacam ini Dengan peringatan tidaklah begitu jauh Untuk dipahami, maka seakan-akan Peringatan itu ada dua macam Semacam mengingati gambaran Yang sudah ada dalam hati, tapi hilang Sesudah ada Jadi nah, peringatan itu ada dua Yaitu Satu gambaran yang sudah ada dalam hati Sebelumnya Tapi hilang Ya, dan semacam lagi mengikuti gambar yang sudah ada Terkandung dalam hati dengan fitrah Ya, Jadi ada dua ini Ya, Peringatan tuh tidaklah Peringatan tuh ada dua macam Sudah ada gambarnya dalam hati Wujudnya sudah ada Tapi hilang Sesudah adanya nah, Maka lupalah dia dan semacam lagi mengganti gambaran yang sudah ada, tapi terkandung dalam hati dengan fitrahnya. Maka ingatlah dia. Inilah hakikat kebenaran nyata bagi orang yang perhatikan dengan nur mata hatinya, basurahnya, tapi berat bagi orang yang pergunakan saja pendengaran dan taklit tanpa melihat dengan mata hati dan mata kepala. Dari itu Anda melihat orang tersebut terpukul dengan ayat-ayat itu, dan memutarbalikkan dengan takwil peringatan dan pengakuan jiwa dengan bermacam-macam pemutar balikan. Dan terbayang kepadanya berbagai macam pertentangan maksud tentang hadis dan ayat itu. Kadang-kadang hal itu keras sekali sehingga dipandangnya dengan pandangan penghinaan dan timbul keyakinan kepadanya bahwa itu kekacau balawan. Orang yang seperti itu adalah seumpama orang yang buta yang masuk ke sebuah rumah. Maka tersandunglah kakinya dengan tempat air tersusun rapi dalam rumah itu. Lalu dia katakan, mengapakah tempat air ini tidak diangkat dari jalan? Lalu dikembalikan kepada tempat semula. Maka menjawab orang yang mendengar, tempat air itu adalah tempatnya hanya mata saudara sendiri saja yang salah dan rusak. Maka begitu pula orang yang rusak mata hatinya, berlaku seperti itu yang lebih hebat dan lebih besar akibatnya. Karena jiwa adalah laksana orang yang mengendarai kuda, dan badan adalah laksana kuda. Buta yang mendari, yang mengendarai kuda, ada lebih membahayakan daripada buta kudanya Karena serupanya mata batin dengan mata zahir Maka berfirman Allah Ta'ala Hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya An-Najjama 11 Jadi Mata batin dengan zahir itu Ya kalau sudah buta, nah itu berbahaya sekali. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim, Kerajaan Langit dan Bumi, Al-An Am, ayat 75. Jadi kalau sudah serupa mata zahir dengan batin, maka apa yang dilihat itu tidak akan pernah didustakan. Nah ini yang perlu kita satukan antara mata batin kita dengan mata zahir kita. Lawan melihat dinamakan buta. Allah Taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh tidaklah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah mat, hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Man wam kana fi hadzihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila barang siapa yang buta di dunia ini maka di akhirat dia juga lebih sesat lebih buta dan lebih sesat dan jalannya al -Isra, ayat 72 jadi orang yang buta hatinya ya itu lebih berbahaya daripada orang yang buta mata ya tapi yang lebih berbahaya lagi buta matanya buta hatinya nah itu maka mata batin kita dengan mata zahir ini harus sama ya Seirama, sejalan ya Segala hal inilah yang dibuka kepada para nabi Sebagiannya adalah dengan mata kepala Dan sebagian lagi adalah dengan mata hati Dan semua itu dinamakan melihat Jadi yang disebut dengan melihat itu ada dua Bisa melihat dengan mata kepala Dan bisa melihat dengan mata hati semua sama melihat ya. Namun bedanya yang satu bisa melihat Tembus Ya Di balik hakikat itu Dan satunya lagi tidak hanya melihat dari luar saja. Seperti orang melihat wujud benda itu, kalau ahli fisika mengatakan di balik wujud itu ada molekul-molekul, ada elektron, ada atom, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang awamnya tidak faham, hanya melihat itu, hanya sujud kursi saja. Padahal di balik itu ada susunan-susunan elektron, atom, molekul, dan lain-lain. Kesimpulannya orang yang tidak tembus penglihatan mata hatinya maka tidaklah tersangkut agama badannya Selain kulitnya dan yang seperti kulit itu tidak isinya dan hakikatnya Inilah bagian-bagian itu yang dipakai nama akal padanya Maka orang yang berakal itu ya, Hakikatnya ya, Orang yang Mata batinnya itu bisa melihat Ya, Tapi, kalau dia tidak bisa melihat mata hatinya, maka tidak tersangkutlah agama padanya. Selain cuman kulitnya saja, kulit pun tidak ada isinya. Hakikatnya, dan itu banyak sekali orang zaman sekarang hanya melihat luarnya saja, tidak melihat secara mata hatinya keimanannya, hanya melihat yang zohir saja. Dia harusnya melihat sesuatu di balik yang zohir itu. Berarti misalnya Allah melarang minum kohmer, ya. Kenapa Allah melarang minum Homer Kenapa Allah melarang narkoba? Suatu yang mabukan, narkoba, ya. Kalau dikiaskan sama nong kohmer, merusak akal kita. Karena itu merusak akal, merusak otak. Ya, sama orang di Amerika sekarang sudah melarang vape, vape elektrik itu. Karena itu merusak paru-paru. Dan sesuatu yang merusak itu sangat dibenci dalam agama. ya. Maka Allah melarang orang membunuh dirinya. Karena bunuh diri itu merusak jiwanya, merusak badannya, merusak penciptaannya. Dan rusak akalnya, jiwanya. Maka disinilah peran agama untuk menyembuhkan jiwa itu. Menyembuhkan akal Dan sekarang banyak orang yang sakit jiwa ya. Mayoritas orang yang sakit Di barat dan di timur sekarang Bukan sakit secara fisik Tapi sakit secara batin ya. Maka disinilah peran agama itu menjadi penyeimbang Maka kita perlu membuka mata batin kita Mata hati kita, jangan hanya mata yang nampak saja. Disitulah maka kata Imam Ghazali, orang kesimpulannya, orang yang tidak tembus penglihatan mata hatinya, tidaklah tersangkut agama badannya. Jadi agama itu sesuatu yang gaib. Selain kulitnya dan seperti kulit itu, tidak ada isi dan hakikatnya. Seperti misalnya kita melihat kisah mujizatnya Nabi Musa alaihissalam membelah laut bagaimana menangkapnya dengan akal nggak bisa. Tapi dengan mata hati, mata batin kita bisa tahu oh, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, terima saja. Ya seperti Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Secara mata kasat mata tidak mungkin, mustahil. Orang di dalam tumpukan api tidak terbakar mustahil, tapi secara mata batin kita ada sesuatu yang melingkupi di sana, yaitu para malaikat di sini, menjaga Ibrahim, ya. Begitu juga dengan Nabi Ya Allah Isa Alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, ya. Itu semua mujizat-mujizat para nabi itu hal-hal yang di luar dari jangkauan akal kita. Yang inilah tidak dicapai oleh ilmu pengetahuan, sains, teknologi di zaman sekarang. Karena itulah terkait dengan mata batin kita. Dan sekarang orang jauh keyakinannya dari hal seperti itu. Maka ini perlu kita asah terus, diasah terus, asah terus, asah terus, sehingga mata batin kita ini tajam. Penjelasan berlebih kurangnya manusia tentang akalnya. Sungguhnya berbedalah manusia tentang berlebih kurang akalnya. Dan tak ada artinya bekerja menyalin perkataan orang-orang yang hasilnya sedikit sekali. Akan tapi yang lebih utama dan yang penting adalah bersegera menegaskan kebenaran. Kebenarannya tegas padanya adalah dikatakan bahwa berlebih kurangnya akal itu Menempuh pada empat bagian Selain bahagian Yang kedua yaitu ilmu darurintang Jaisnya barang yang jais Dan mustahilnya Barang yang mustahil Jais itu satu yang boleh Jadi ada dan boleh jadi tidak ada Mustahil satu yang tidak terima akal Terjadinya dan ada Orang yang mengetahui bahwa dua adalah Lebih banyak daripada satu Maka dia mengetahui juga mustahil Adanya satu tubuh itu pada dua tempat Dan adanya satu benda itu Qadim dan hadis Begitu juga bandingan-bandingan yang lain dan seluruh apa yang dapat diketahui Sebagai pengetahuan yang diyakini tanpa ragu-ragu Ada punya tiga bagian lagi maka berlakulah berlebih kurangnya akal padanya Dan bagian keempat yaitu kerasnya kekuatan mencegah hawa nafsu Maka tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya manusia padanya Bahkan tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya keadaan seorang menghadapi hawa nafsunya Sekali berlebih kurangnya ini ada karena berlebih kurangnya hawa nafsu, sebab orang yang berakal itu kadang-kadang sanggup meninggalkan sebagian yang berakal itu, kadang-kadang sanggup meninggalkan sebagian hawa nafsunya, dan tidak sanggup terhadap sebagian yang lain. Tapi bukan sehingga itu saja, seorang pemuda kadang-kadang lemah. Dia meninggalkan zina, dan ketika bertambah umurnya dan sempurna akalnya, maka dia sanggup meninggalkan zina itu. Ingin ria itu sifat ingin membedakan amal perbuatan kepada orang lain dan ingin menjadi kepala bertambah kuat dengan bertambah umur, tidak bertambah lemah sebabnya mungkin karena berlebih kurangnya ilmu yang perkenankan faedah wanafsu ingin riak dan ingin jadi pemimpin itu. Karena itulah seorang dokter sanggup mencegah diri dari sebagian makanan yang mendatangkan melarat dan orang lain yang sama kedudukan akan yang dokter itu tidak sanggup menahannya. Jika ia bukan dokter meskipun ia berkeyakinan secara umum bahwa makanan itu mendatangkan mudarat akan tapi jika pengertian dokter itu lebih sempurna maka takutnya pun lebih keras maka adalah takut itu tentara bagi akal dan alatnya untuk mencegah dan menghancurkan hawa nafsu. Jadi orang yang punya rasa takut dia menjadi tentara dalam dirinya bagi akalnya sehingga hancurlah hawa nafsu itu. Kaya rasa takut ini penting sekali. Demikian jugalah seorang alim itu lebih sanggup meninggalkan perbuatan maksiat daripada orang bodoh. Karena kekuatan ilmu pengetahuannya dengan melaratnya perbuatan maksiat itu Yang saya maksud adalah orang berilmu itu sebenarnya bukan orang yang bersorban besar yang pandai bermain sandiwara Jadi orang yang berilmu itu bukan yang pakai sorban, pakai gamis, bukan Itu hanya kulit saja Intinya orang yang berilmu itu orang takut pada Allah subhanahu wa' ta. Jadi kita jangan tertipu orang yang sorban yang besar pakai gamis putih ya bawa tas b janganlah kita ini langsung memponisoh itu orang alim entar dulu karena hakikat yang terlihat di batin dengan yang tampak oleh mata itu jauh sekali bedanya ya Kalau berlebih berkurang itu dari segi hawa nafsu, Indonesia tidak kembali kepada berlebih kurangnya akal. Dan kalau dari segi ilmu, makanya semacam ini, dari ilmu itu kita namakan juga akal. Karena ilmu pengetahuan itu menguatkan gariza akal, maka adalah berlebih kurang itu menurut nama yang diberikan. Dan kadang-kadang berlebih kurang itu semata-mata pada gharizah akal. Makanya, jika gharizah akal itu kuat, maka sudah pasti pencegahannya terhadap hawa nafsu adalah lebih keras. Adapun bagian yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan, maka berlebih kurangnya manusia badannya itu tidak dapat dibantah karena manusia itu berlebih kurang dengan banyaknya yang betul. Yang dikerjakannya dan tentang cepatnya mengetahui suatu ada kalahnya karena berlebih kurang tentang gariza dan ada kalahnya mengenai pengalaman kerja. Adapun pertama tadi, yakni gariza, maka berlebih kurangnya tak ada jalan untuk membantahnya karena akal itu adalah seumpama nur yang terbit pada jiwa dan terangnya akan muncul. Pertama dari terbitnya Nur tadi ialah ketika umur tetap Yis, ketika anak itu sudah dapat membedakan antara untung dan rugi, kemudian Nur itu senantiasa tumbuh dan bertambah dengan pelan dan tidak kentara Sehingga sempurnalah dia ketika umur sudah mendekati 40 tahun. Nur tadi adalah seumpama cahaya subuh, mula-mula sangat tersembunyi, sukar diketahui, kemudian dari sedikit ke sedikit bertambah, sehingga sempurna dengan terbit bundaran matahari. Berlebih kurangnya nur mata hati adalah seperti berlebih kurangnya sinar mata kepala, perbedaan tidak dapat diketahui antara orang kero dan orang yang berpandangan tajam. Bahkan sunnatullah kata orang kebanyakan, kemauan alam berlaku pada seakan makhluknya dengan berangsur-angsur tidak sekaligus pada pengadaan. Hatta sampai gariza syahwat pun tidak timbul pada anak-anak ketika balik sekaligus dan dengan tiba-tiba, tapi tumbuh sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur. Begitu pula lah segala kekuatan dan sifat Orang yang bantah berlebih kurangnya manusia pada gerizah ini Adalah seolah-olah dia sendiri terlepas dari ikatan akal Barang saya menyangka bahwa akal Nabi SAW adalah Seperti akal seorang dari orang hitam dan orang Arab yang bodoh Maka orang itu lebih jahat dari dirinya Dari siapa-siapa orang hitam itu Bagaimanakah dapat memungkiri berlebih kurangnya gariza akal itu kalau tidaklah berlebih kurang, maka tidaklah manusia itu berbeda-beda pada pemahaman ilmu pengetahuan dan tidaklah manusia itu terbagi bagi kepada orang yang bodoh yang tidak dapat memahami suatu selain sesudah payah guru mengajarinya dan kepada orang pintar dapat memahami dengan sedikit petunjuk dan isyarat saja dan kepada orang yang sempurna, Kamil yang timbul dari dirinya hakikat segala satu tanpa diajarkan seperti firman Allah Taala. Ya kaduzaituhā Yudi walau walau lam tamsa hunur tamsa hunar nurun ala nur hampir minyaknya memancarkan cahayanya sendiri biarpun tidak disinggung api cahaya berlapis cahaya nah ini orang sempurna kamil ya timbul dari dirinya saja otomatis ya tanpa diajarkan maka di situ dikata hampir minyak itu Memancarkan cahayanya sendiri, biarpun tidak tersentuh oleh api, ya. Jadi dia otomatis. Nur, ala nur. Ini saya baru memahami maksud dari surah an Nur ayat 35 ini dari Imam Ghazali ini. Ini itu maksudnya luar biasa. Ya, terkait dengan akal tadi karena akal ini dikaitkan dengan nur. Yang demikian itu adalah seperti para nabi-nabi, Nabi-nabi alaihissalam. -nabi maksud Nabi Rasulullah SAW. Karena jelas bagi mereka dalam batinnya hal-hal yang sulit tanpa belajar dan mendengar yang dinamakan ilham. Nah, ini disebut ilham. Jadi hal yang sulit, ya itu tanpa belajar tahu deh oh ini oh ini maksudnya oh ini hal yang seperti demikian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya innaruhul qudus Nafasa rawi ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa ish ma syi'ta fa innaka mayit wa amal ma syi'ta fa innaka Majziyun bi bahwa suci itu Ruhul kudus Ruh yang suci itu Mengilhami dalam hatiku Sayangilah siapa yang kau sayangi Sungguh engkau akan berpisah dengan dia Hiduplah bagaimana yang kau kehendaki sungguh engkau akan mati Berbuat apa yang kau kehendaki, sungguh engkau akan dibalas Dengan amar perbuatan itu Jadi kita sayangi siapanya Di dunia saya, tapi ingat Kita akan berpisah dengan dia Ya. Sayang dengan HP Sayang dengan Laptop Sayang dengan jabatan Suatu hari kita akan berpisah Ya Hiduplah sebagaimana kau kehendaki Ya Mau hidup kayak apa terserah Tapi ingat kau akan mati di situ. Perbuatlah Apa yang kau kehendaki kerjakan yang kau mau Mau apa Terserah. Pasti engkau akan dibalas. Maka disinilah kita menggunakan akal lagi. Cara ini dari ajaran malaikat kepada Nabi-Nabi alaihissalam itu. Berlain dengan wahyu yang jelas. Yaitu mendengar suara dengan panca indera dari telinga. Dan melihat malaikat dengan panca indera dari mata. Karena itulah diterangkan dari hal ini. Dengan pengilhaman dalam hati. Dan tingkatan wahyu itu banyak. Membicarakannya tidak ayat dan mengumumah amalah. Karena dia itu bagian dari ilmu mukasyafah. Janganlah disangka bahwa dengan mengenal tingkatan-tingkatan wahyu itu, bahwa kita kepada derajat wahyu, karena tidak jauh perbedaannya dengan seorang dokter yang mengajari orang sakit, tingkatan-tingkatan kesehatan dan seorang alim yang mengajari orang fasik, tingkatan keadilan, meskipun dia sendiri kosong daripadanya. Maka ilmu itu satu hal dan adanya yang diketahui itu satu hal pula. Jadi ilmu itu satu bab, dan apa yang diketahui difahami itu babnya lain, ya tidak langsung orang begitu belajar satu ilmu, langsung paham tidak? Ya, nah ini tidak mungkin orang baru belajar, ya, katakanlah ilmu statistik, ya langsung ngerti itu. Satu juga, karena pemahami itu, babnya beda lagi. Maka tidaklah tiap orang yang mengetahui tentang kenabian dan kewalian, lalu dia itu nabi dan wali, dan tidak pula setiap orang yang mengenal takwa dan warak, sampai kepada yang sekecil-kecilnya, lalu dia itu seorang yang takwa. Dan terbaginya manusia itu kepada orang yang menyadari dari dirinya sendiri dan mengerti, Orang yang tidak mengerti melainkan dengan disadarkan dan diajarkan Dan orang yang tidak ada gunanya diajarkan dan juga disadarkanlah seperti terbaginya tanah Ada yang terkumpul padanya air lalu kuat Maka dapat memancarkan berapa mata air Ada yang memerlukan kepada penggalian supaya keluar air ke parit, parit Ada pula yang tidak berguna sama sekali itu tanah kering tidak mengandung air Dan yang demikian itu karena berbeda zat tanah mengenai sifat-sifatnya Maka seperti itu pulalah perbedaan jiwa dalam garis akal Berlebih kurangnya akan menurut yang dari agama. Dibuktikan oleh rawat, bahwa Abdullah bin As-Salam Abdullah bin Salam adalah bertanya kepada Nabi, langsung untuk bicara yang panjang. Dimana pada akhirnya Nabi Wasallam mengisipatkan kebesaran aras dan para malaikat bertanya kepada Tuhan. Hai Tuhan kami, adakah engkau menjadikan sesuatu yang lebih besar dari aras? Maka menjawab Tuhan ada, yaitu akal. Ya Lebih besar dari aras itu apa? Akal Itu jawaban dari Tuhan Maka malaikat bertanya lagi Sampai dimana batas kebesarannya Maka Tuhan menjawab Tidak dapat dihinggakan dengan suatu ilmu pengetahuan Adakah bagimu pengetahuan tentang bilangan pasir Maka malaikat menjawab tidak Berfirman Allah Ta'ala Sungguh aku Jadikan akal itu bermacam-macam Seperti bilangan pasir Sebagian manusia ada yang diberikan sebiji Sebagian ada yang diberikan dua biji ada yang tiga biji dan empat biji diantar mereka ada yang diberikan secupa dan ada yang segantang ada pula diantar mereka diberikan lebih banyak dari itu. Ini ketika Nabi ya, ya meriwayatkan dari Abdullah bin Salam dalam satu hadis yang panjang ya. nyata yang lebih besar ya aras itu adalah akal. Ya, sehingga malaikat bertanya sampai di mana? Kebesarannya, para sudah besar sekali. Tidak terhingga dengan satu ilmu pengetahuan, adakah bagimu menghitung pengetahuan tentang bilangan pasir? Maka malaikat menjawab tidak. Nah, itu sudah jadi jawaban. Maka berfirman Allah Ta'ala, sungguh, "Sungguh, aku jadikan akal itu bermacam-macam, seperti bilangan pasir." Maka ada yang manusia diberikan sebiji aja, akalnya itu hanya sebiji pasir. Ya, nah, ini kita melihat manusia itu macam-macam nanti. Ada yang akalnya cuma sebiji pasir, ada yang dua, dua biji, ya diberikan oleh tiga biji saja kecil, ada yang empat biji pasir, tapi sombongnya luar biasa. Padahal akalnya hanya sebiji pasir. Diberikan ada yang secupa, ya ada yang segantang, dan ada juga yang diberikan lebih dari itu. Jikalau Anda bertanya, mengapa beberapa golongan dari kaum sufi mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal, mengenai dengan celaan itu, ketahuilah bahwa sebabnya adalah karena manusia membawa nama akal. Dan apa yang dipahami oleh akal itu kepada pertengkaran dan berdebatan tentang soal-soal yang bertentangan. Dan main mutlak-mutlakan yaitu membuat ilmu kalam. Ini yang terjadi di zaman dahulu. Ya, dahulu orang sudah mulai bertengkar berdebat soal-soal yang ber sudah main mutlak-mutlak. Oh, harus begini, mutlak begini. Apalagi di zaman sekarang. Maka kaum sufi itu tidak sanggup menetapkan dengan dalil-dalil dari mereka sendiri bahwa anda telah bersalah memberi nama itu. Karena cara demikian itu tidak terhapus begitu saja dari hati. Kaum sufi sudah demikian berkembang pada mulut orang banyak dan melekat pada hati. Lalu kaum sufi itu mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal. Yaitu akal yang dinamakan dengan demikian pada mereka. Ada Nur mata hati yang tersembunyi yang dengan nur itu dikenal Allah Ta'ala dan kebenaran rasul-rasulnya maka bagaimana tergambar mencelahnya. Sedangkan Allah Ta'ala memberi pujian kepadanya. Kalau dicela maka abilah sudah itu yang dapat dipuji. Jadi sebenarnya nur yang dalam mata hati itulah akalnya. ya Kalau yang dipuji itu agama maka dengan apa diketahui kebenaran agama itu? Maka diketahui dengan akal yang dicela, yang tak dapat dipercaya itu adalah agama itu tercela pula. Dan janganlah terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa agama itu diketahui dengan aynul yakin dan nurul iman, tidak dengan akal. <tuh> Ini di sini pentingnya akal. Sungguh kami maksudkan dengan akal itu ialah apa yang dimaksudkan dengan aynul yakin dan nurul iman tadi, yaitu sifat batiniah yang bedakan manusia dari hewan. Sehingga manusia itu dapat mengetahui Hakikat segala sesuatu dengan sifat batiniah tersebut Jadi kita jangan jangan Terpengaruh dengan orang yang mengatakan Bahwa agama itu diketahui dengan Anul yakin, nurul iman Bukan dengan akal nah, Itu jangan tertipu kita ya, Padahal Yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu Akal itu adalah apa yang dimaksud dengan Anul yakin itu Dan nurul iman itu Ya, yaitu sifat batinnya Yang bisa membedakan manusia dari hewan Karena sudah bicara Ainul yakin yakin Keyakinan dari yang dilihat oleh mata Dan cahaya dari iman Maka berbedalah manusia itu Dari hewan ya. Sehingga dia bisa mengetahui sifat-sifat batinnya Maka banyak orang bodoh yang Tidak mengesampingkan yang mengesampingkan masalah akal ini. <tuh> Kebanyakan kesalahan itu berkembang dari kebodohan orang-orang mencari kebenaran dari kata-kata saja. Maka tersalahlah mereka dalam kata-kata itu karena kesalahan istilah manusia pada kata-kata itu. Sekedar ini mencukupilah mengenai penjelasan akal itu. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu. Telah sempurnalah kitab ilmu dengan ujian dan nikmat Allah taala. Rahmat Allah kepada penghulu kitab Muhammad dan kepada tiap-tiap hamba yang pilihan dari penduduk bumi dan langit Di mana akan disambung kitab Qa'idul Al-Qa'id InsyaAllah segala pekerjaan untuk Allah Maha Esa Pada awal dan pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh